Ngopi-ngopi sih, cinta ini kayunya cukup. Angin masalah, masalah, masalah ini enggak ketemu sih. Oke, kita merapat dulu di sini ngopi-ngopi sebentar. Kira Nah, ya oke. Oke, oke. Oke, kopi ya. kopinya, Oke, Bumbung sepanas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Salam satu Hobi, salam budidaya. Oke, sahabat. Kali ini saya kedatangan dua orang sahabat saya. Dan memang seperti biasa kita sering berjumpa, sering bertemu untuk ngobrol-ngobrol, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang eh, sering kita dapatkan di dalam perbudidaya ikan nila yang sering kita bahas disitu yaitu tentang pencarian alternatif pakan mengingat pakan pabrikan semakin hari itu semakin mahal akan tetapi sahabat untuk video ini saya tidak akan membahas tentang masalah pakan atau alternatifnya akan tetapi di sini saya akan melanjutkan beberapa video saya yang disitu saya e, berbicara tentang masalah kualitas yaitu kualitas ikan dan mengapa saya e, mengutamakan kualitas dikarenakan ada beberapa pesaing yang tentunya sangat e, banyak sahabatnya untuk daerah saya dikarenakan daerah saya selain penghasil ikan laut yaitu juga penghasil udang vaname memang berbeda sahabatnya antara ikan nila Gudang faname dan ikan laut itu berbeda, akan tetapi masih dalam kategori yang sama, yaitu sebagai bahan konsumsi, terutama untuk lauk pauk. Dan mengapa saya berbicara tentang kualitas ya, Dikarenakan kebanyakan orang pada umumnya menganggap bahwa ikan nila itu beraroma apak. Yang tentu saja bisa mengurangi minat daripada konsumen sahabatnya Untuk mengkonsumsi ikan nila Oleh karena itu saya selalu berupaya untuk menjaga ikan-ikan saya Agar tetap segar dan tidak seperti yang mereka, mereka katakan Oleh karena itu saya memilih dengan menggunakan sistem ras Sebagai tempat berbudidaya sahabatnya yaitu dengan mengandalkan air yang bersih dan selalu mengalir Sekalipun banyak yang mengatakan bahwasanya dengan menggunakan sistem ini operasionalnya itu cukup lumayan mahal Akan tetapi ini karena demi kualitas Agar nila semakin banyak diminati daripada konsumen sahabat dan perlu sahabat ketahui serta perlu saya jelaskan bahwasanya ini mungkin berlaku untuk daerah saya sahabat Dan ada kemungkinan ini tidak berlaku untuk daerah-daerah yang lain Demikian terima kasih sudah menonton dan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur uh, Untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, tadi komen Dan untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kembali lagi dalam video-video yang berikutnya Oleh karena itu bunyikan tanda loncengnya agar Sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video yang baru tentunya Baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan adakalanya saya mengunggah tentang destinasi wisata Yang ada di Desa Sitomulyo, Kecamatan Ngatirojo, Kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh